orang itu kalau tahu Bapak Ibu kita payahnya mencari uang sehingga bisa membuat rumah luar biasa rumahnya baik dan sebagainya kita akan melihat menterengnya rumah atau payah jadi payahnya orang tua payah. makanya kuncinya jadi wali itu cuma dua Kalau jadi wali dah usah repot-repot malam soap nomor tersorokan udah Nah, besok berosok gak bisa kerja dua saja kuncinya satu taat kepada kedua orang tua yang kedua taat kepada gurumu selesai ilmu ini sungguh langit sama orang tua begini jangan diharap keluar Karomah rumah